Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, how are you today? I hope you are fine and healthy. Lagi bersama Ustadzah Leli. Materi kita hari ini adalah pengayaan a, i, u. Namun sebelumnya, Ustadzah mau ajak kalian bernyanyi lima kata kunci saya bawa sampai dengan sofa jada. Jangan pak ya. Kalau Ustazah begini berarti saya bawa. Kalau begini lidi ini. Kalau begini. burung kutu. Kalau yang ini hama Pak, pakai dada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekarang kita nyanyikan sama-sama ya Saya bawa lidi ini Hanya untuk buruk kutu Sudah jadi Hama kota Sembunyi di sofa jasa Saya bawa Lidi ini untuk buru kutu hama kota, Buru kutu hama kota yang sembunyi di sofa jaza. Nah anak-anakku, sekarang kita menuju ke pengayaan a Baris nomor satu kita bunyikan sama-sama ya. Beserta ketuk, kalian tepuk. Masih ingat tepukannya? Saya bawa Sampingnya Lidi ini Sampingnya Buru putu Oke Kita bunyikan sama-sama Baris nomor satu Satu dua bunyi Saya bawa Sampingnya Lidi ini Sampingnya Buru putu Sekarang baris nomor dua Coret atas Bunyinya A Diingat lagi Kalau coret atas bunyinya A Kalau ustada punya Li jadi La Kalau ustada punya Di jadi Da Kalau ustada punya I jadi A Ni jadi Na Ru jadi Ro Tu jadi Ta Kalau coret atas bunyinya sekarang baris nomor 2 kita bunyikan sama-sama Satu dua bunyi saya bawa Sampingnya lada anak Sekali lagi lada anak Sampingnya berokatan Baris nomor 3 Kalau tadi coret atas bunyinya A Sekarang coret bawah bunyinya I lagi-lagi kalau coret bawah bunyinya I Sa jadi si Ya jadi y, Ba jadi b, Wa jadi wi Sekarang baris nomor tiga kita bunyikan sama-sama ya Satu dua bunyi si yi, di, wi. Sampingnya li di ini sampingnya diri -di ri -di -di. Oke. Sekarang baris nomor 4. Yang lengkung begini bunyinya u. Yang lengkung begini bunyinya u. Kalau sa jadi su. Ya jadi yu. Ba jadi bu. Wa jadi yang lengkung begini bunyinya U Baris nomor empat kita bunyikan sama-sama Satu dua bunyi pakai tepuk Suyu buwu -bu. Ulangi lagi Suyu buwu -bu. Sampingnya Ludu unu -lu. Ulangi lagi Ludu unu -lu. Sampingnya Uru sekali lagi buru Oke sekarang kita bunyikan dari atas ke bawah ya namun sebelumnya usada ingatkan kalau coret atas bunyinya A kalau coret bawah bunyinya I yang lengkung bunyinya U sekarang kita bunyikan dari atas ke bawah satu dua bunyi pakai tepuk saya bawa bawahnya bunyi si i, bi, wi bawahnya bunyi suyu bu, bu. Oke okay. sekarang kotak yang kedua kita bunyikan sama-sama coret atas abata lada ana bawahnya bunyi didi ini di. bawahnya bunyi sucu bu, und oke okay. Sekarang kotak yang ketiga Kita bunyikan sama-sama pakai tepuk Satu, dua, bunyi Barokata Bu, Bawahnya bunyi Dirikitik Bawahnya lagi Burukutuk Oke anakku Sekali lagi kalau coret atas bunyinya A Kalau coret bawah bunyinya I Yang lengkung bunyinya U